Ketatan Kaki Proud Present 700 Pelajar Beneran nih? 3 juta dah Hah? Videographer Gak bisa dong disebutin gitu. oh. Guru honorer dan sebagai seorang foto wedding kalau saya seminggu lima ratus ribu berarti sebulan saya dua juta. Wow. juta. Trader dua setengah juta dari beasiswa saja oh, 6, 6, 6 bulan mahasiswa lumayan bisa pakai ulir rokok lah. juta. Fotografer satu tempat. Buruh. Sebulan 1 juta 500 hmm. Pekerjaan saya perawat 1 juta 180 sekian mungkinnya setelah potong BPJS itu loh Tenaga kontrak di sebuah instansi di pemerintahan Sebelum covid 11 Bartender 2 digit lah Pelayan masyarakat 2 digit lah Kedokteran delapan, saya kerja banyak kerjaan saya soalnya. Ya,